dari sini nah, situ. Nah, nanti kita masak ya nah, satu ekor yang juga sudah ada nah, nanti kita memasak siang ya sudah siang sampai sore dan juga apa? sudah lapar kali ini kita memasak ya masak hasil buruan teman-teman, oke okay. gimana keseruannya saksikan terus ya, oke okay. sementara kita lagi menanak nasi ya guys ya nasi saya bikin bumbunya. Nah, kali ini tadi dapat burung guys, dapat hunting kita dapat daging burung nanti kita masak makan bareng-bareng oke? Nah, nasi udah matang ya guys ya, udah bisa kita angkat. Angkat udah nasi Oke. Nah, kita lanjut masak daging burungnya ya. Kita yang turun ke Ini bisa untuk kotor tuh. Minyaknya. Yuh, awas, awas miring-miring hey. ngemplak. Hey. Yes, kita hunting guru. Yes. kemarin dapat banyak itu guys. ada gue ya. Kita ya. menuju nah, ke Turun-turun dia. Saya <tion> sekarang burung eh burung puna kurang gede guys Kita kasih buang gaun. Disitu kita racikan tomat juga, guys. Kita kasih masuk tomat. Uh, ini balado lombok hijau ini, guys. Ah, uh, ini sedap, okay guys. masih tomatnya kita tinggal tunggu sampai masak aja guys sampai dia kering agak kering nah, itu nanti pasti oke rasanya guys kita tunggu ya aromanya udah wow duri sana udah lebih sih kalau sana iya itu yang gue makanya banget kalau uh, mau mancing udah udah mulai menggugah selera, guys. Kita tunggu sampai dia kering. Kalau orang Jawa Barat bilang di kerecek hmm. Oke airnya habis ah inilah elaknya masak di alam guys Nanti kita menikmati bareng teman-teman ya Pasti seru rasanya juga pasti nikmat. Eh sambil nunggu masakannya mateng sambil mancing mancing nih guys. Rasman lagi mancing. Ini eh, pawangnya pawangnya Kalimariat itu guys. Sudah pesan satu ekor ikan buboso. Nah, nanti kita tunggu masakannya matang kita makan bareng. Oke guys saksikan terus ya. Keluar di atasnya. Atasnya. Enggak di mara, enggak meter, Sip. tinggal menikmati, juga. guys. Tidak Oke, guys, kita makan dulu ya. Sss, pen? pen? cepet deh cepet doyok pokoknya pokoknya ini turun-turun kan? masuk Panas, Li. Panas, Li. makan? Join Oh, tapi. Oh. tim kurang ditarik kan untuk kemiri, untuk kunyit malah tuh kencur, itu tuh ngomong kok, kok, dibilangin nyuruh dia lo harus bawa catatan sampai depan lo lupa. kok nggak bilang mau bikin jamu kah? <tuk> tadi guys, terus beli bumbu kunyit malah beli kencur guys, aduh paan. <tuk> Kami nemen plus itu. Air botolnya habis apa? Masih ada banyak banget. Itu, itu galon jad minum banget. Bagaimana Pawang? Kenapa hmm. Pawang? Sst bawangnya lah. Bawangnya baru ikut <tuh> <lima> <tuh> ini guys. Bawang Halimariak guys. Oh. Oh. Oh. ini enak, hmm? eh, semua, enggak masih ada loh, mantap-mantap. Wih rival mana ini? Wow iya rival. <susuk> ada ini waduh. Rival sama siapa Mustafa kah? Kemana dia? Rival Mustafa, Bimo. Eh, hey, yo, oh mana nih? ada sama kais. dapat kok sakur kais. Ya, dapat dua. itu putenan. ayamnya Kali Oh, ya senang Ayo. Dah. aja cari Terima eh, deh samaan wes, wes, ayo lanjut tanggung jawabnya habis, hmm? kan, mau makan, kamu lagi, itu jawaban belum mabuk ya tanpa panas kok kan? ambil air lagi? Darapa? Berokok, Kapan kita maling di rumahmu? Ya. Urus pengen uh waflon, urus -uh. kolam belajar meter itu. Hmm. Hmm. Apa ulin nang? Kamu Kapan nih? Huh? Hah? Mau dikasih urus kok? Siapa sering makan? Tapi joli beras. Bayo. <laughs> Nah, ya, Oke guys, alhamdulillah nikmat sekali makan kali ini ya, ditemani bareng teman-teman. Tapi ada yang kurang, ada yang kurang, Mas Rival nggak ada, Bimo nggak ada, Mustafa nggak ada ya. kebetulan Mas Rival lagi ke Jogja, dan Mas Bimo lagi kerja ya, dan Mustafa juga lagi kerja. Tapi nggak apa-apa ya guys ya, masih banyak teman-teman di sini. Nah, nanti mungkin mereka setelah pulang kerja bisa bergabung juga dengan kita. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan keseruan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga kalian selalu ya sehat itu. selalu dan makin sukses. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pas motor ini mati mas, ada buaya. Mana mana itu? Mana itu? Tuh tuh, itu seberang kali tuh guys. Itu gede banget juga Berhubung jaraknya agak jauh ya. Ah ke sebelah sana itu jauh. Nah, kalau di zoom juga nggak terlalu. Ah itu. Nah, nah itu buayanya tuh, guys. Uh, tapi nggak boleh ditembak ya karena itu termasuk hewan yang dilindungi dan juga ini termasuk maksudnya jauh dari pemukiman kita cukup pantau aja ya hati-hati kita -hati. tadi lokasi tempat kita makan tapi jauh ya jauh dari air kita usahakan aman safety nah, pas kita lagi makan waduh pecah konsentrasi guys gara-gara ada tangan buaya tapi nggak apa-apa ya dia nggak mengganggu karena dia di sebelah nanti kita coba zoom kita lihat pakai teleskop ya nanti kita lihat pakai teleskop nanti kita kasih lihat ke teman-teman semua waduh ngeri guys lagi makan malah di buaya guys Laten, itu lagi bisa nyangkut lho